Sholat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Ya, tapi wong Islam, naras sholat terus gini, dia Cina, orang tahu sholat juga. rezeki gini, oh, <guluh> Cina, orang tahu napa, sholat duha. Sube -sube. ya, orang tahu duhangin apa, suka sih. Mau betul duha, mari suka, santriak suka enggak, nih. Membawa duha, membawa apa? ibadah pada pangeran meli buah, ibu di rumah pangeran yang timah, tak rumah pangeran, sholat di sana ngajak transaksi. <laughs> kalau ada penantang beratnya, kalau ada, jangan ya berkurang ulama. Tadi ya penak ngomong omong pelang pelang. Fahamit? karena itu penting, mulang itu penting. Sampai nanti ngetikkan hukum man alam al Quran wa alam. Terbaik yang yang terbaik dari jalan sing ngajarkan Quran, sing ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat, sholat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama. Cara bahasakan itu tidak problem, tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibasakan kematian, tapi pesta. Hutan Alqal Muhammadan, Tapi kita boten kita ini harus bahasa-bahasa wong-wong sing non-non agama, darah ini kematian kepunahan nganggap dinasauurus <laughs> nganggap kematian no? kepunahan nganggap kehidupan dari hukum sosial hukum alam terus kapan kita jadi momen sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam nganggap kematian hukum bang ini lewat ngaji ini ben Sayyid Husain itu di Kabupaten, tanggal 10 Muharram oleh penelikung-penelikung pemerintahnya Yazid itu kenapa beliau berani mati ketika utusannya Yazid bilang Ya Husein, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid mau kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid jadi Hussain, iya nak Yazid sholaih berapa-apa utusannya Yazid berapa sholaih dolim, -dolim e Wong orang sholaih tidak ngakoni pemerintahannya Wong Do. Dol. Zalim zalim membangsola itu nak ngaku nih pemerintahannya terus dari utusannya sih nak ngaku ya tak paten nih capek tiba ngaku ngaku nih kebatilan atau mati Iblis al mautu khairun karena mereka melihat kematian itu biasa sekali namun Iblis dan al mautu nopo khairun. kalau gitu saya mati saja hari sepuluh Muharram diberi nyatai orang syiah dengan menyakiti nyakiti diri ke imam mereka saat itu luka maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 nabok nabok tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu apa ritual-ritual kayak itu orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin jadi ngendikannya Guru guru-guru pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah yang nabok istimewa misalnya biasanya rakobriyah ya kobriya. biasanya sholat pertuduk ya tambahin bakdiyah takobriyah biasanya medet ya orang dok lomo biasanya lomo ya tambah napa lomo lah misalnya seralu lomo medet tukang misal ibujo hari kuramah ibu pokoknya beda nih lomo ya orang beda nih merengut ya orang ramah tapi beda juga orang orang itu spesial pokoknya orang beda nih anak napa beda jadi pangeran gitu sambel anak perkembangan ukiran <laughs> anak napa perkembangan tanggal 10 Muharram itu majen spesial tergelala Nabi Nur diselamatkan songkok banjir bandang di tanggal nabuh 10. Nabi sinten? E, Nabi Ibrahim saking api di tanggal nabuh 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing aliyomakmal pula. Bulan ini gue buatin jarak, gue buatin kultus buatin mitos. Bulan buatin jarak ngaji ini kok pas khatam surat Isra. Kedini ini, ini saya mau mengikhlaskan khatam bukan surat Isra. Gue buatin jarak ini aku bahwa Allah itu kalau menghendaki sesuatu memang sudah didesain sudah tidak padahal aku tidak alami, artinya memang kesal seperti gitu. itu itu angan anggin pas, ada ada. Sepuluh ada ada. aku sepuluh anak, aku mengharap aku kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu aku akan berbicara diskusi ya. kali tiang-tiang ateisme ateism, sehingga percaya ini nah, pengiru kenapa pak bawa percaya Tuhan, toh hukum alam ini berjalan terus andai kan tidak ada Tuhan, juga hukum alam berjalan Terus berjalannya tuh karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam nggak mau pura bangsa sapi wedus. Jadi bangga aku iman untuk fungsinya sapi wedus atau iman untuk fungsinya sehingga sapi wedus. Ya? Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, hindarani alam nggak mau. Yuk gulungannya sapi wedus kuman, matahari, rembulan itu alam daripada iman benda-benda mati begini kan mendingan iman benda, benda yang menciptakan itu semua dan ini penting makanya Quran kalau ngajarkan atas nah, judul isam siwala komar was judulillahillazi kholakohun nah podo-podo kue di keputusan sujud uto tunduk lawa sujud bi matahari bi rembulan kurang kereh Ada sujud bi singgawe menisan ker, ker. kereh lalu cara Quran ngajari lawa sujud bi sering ingin rembulan podo-podo sujud bi singgaweh apa? sering, sebab itu iman adalah mengangkat harkat, manusia Manus. Jawabanku lagi, lah timbang imani, kebetulan, dong imani, zat singgawi kebet. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan, misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon, di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah desain itu asal usulnya gimana? Lah daripada kembulet nang no teori ra barbar wong ngakoni wae ono sing gawe abar to. tetap aja dia jlimet tetep Meskipun kita juga ndak ndak paham sama-sama ndak -sama paham, tapi luweh rasional. Luweh nopo? Rasional. Makanya quran tuh kalau bilang orang-orang yang iman nu kau yakin yaqilun kaum sing dianggap duwe akal. Singurah iman dianggap kaumun sing napa? layak. lah saya ini uang Islam bodoh-bodoh mau mikir iman yang iman taklun, akhirnya kesana iman kaumun sing layak ilun, berdo bodoh do. lah sih ateis kaumun yakinin pinter ini termasuk di sana kenapa kita yang iman orang tahu mengolah otak, paham? sih orang iman aman mengolah. otak kemalain saya tutup hati, saya tutup hati. uang iman orang tahu senam otak, sih orang iman aman senam, senam aku tidak harus bilang bisa ditarik kalau ini ketika ini kan nabi alamat itu rusak itu tidak harus orang sholai orang pati berperan orang dolim aktif rusak-rusakin dunia pengidara narkoba itu aktif nanti itu lembaga-lembaga pendidikan kadang penyebar agama itu ratu seorang dolar wah tidak bisa kerasannya jadi kegeliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif kesalehan diam di tempat, Faham itu, ya? itu bahaya. Manuk nah, iri, pengedar narkoba, pornografi Majalah pornografi itu dicetak di Amerika, paham? Ya? Playboy dicetak di Amerika. Beredar di Jakarta. Udih go mahasiswa, mahasiswi tok kampung kampung. Sangking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ek, stas. Nah kita uang soleh u boten, nanti takdir. Di perimbau disimpan, malah bangga nak nongliorar roh, berkor spesial, spesial, wajaran pun barang apa, ciri utama kebenaran harus harus disebar, keanfaham, kan? malah anak dewe spesial dari orang malah digodi. Wu terkena saya lah, ngomong-ngomong, derengkin awong liwa ape? Faham gini, kan? kalau cerita mawon, kan? biar ada kebangkitan, kebangkitan muharrom, kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan jangan sampai apa laju kebenaran itu kalah dengan laju kemung kalau itu bahaya kalau itu terjadi naboh deh hmm. kalau bolak-balik matur, ya santri-santri pulau -santri tengguk joshing suka-suka tak mau kau yang nak tidur kau harus bantu aku tanah-tanah neng -tanah kota sini berat tanah itu dia naboh pas paling aku yang medit, misalnya di medet ke keberatan ya gue mampir utamamu anak logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral kalau yang megang orang nakal mungkin di bar atau di club. dan semua komunitas kemak siap kalau tidak di bayi bar itu radio 10 meter atau meter, apa-apa ibadah bayi apa, -apa tapi sebaliknya juga begitu, kalau yang tuku wong soleh pak kaji ya komunitasnya kesalahan, maghrib Magrib kalau pak kaji muntuk omah bina mence gak bisa nah, Pak Kaji gitu tapi melebum itu melebum tapi kan jadi komunitas kesaleh kesaleh artinya apa kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dole maka komunitas itu menjadi komunitas kezol dan itu kekalan kita kalau di mana mana jadi komunitas kezaliman lanjutnya Udu Maturnuwon, aku santri keruduk bedik seneng neng gerdu kudu Udu Maturnuwon, saya leleh santri roh po saya jamunias tahu faham gak? Lumayan kerjanya anak Astagfirullah. Lalu timbang misalnya kerja di canakal malah anak nongol tidak lewat di beton. Nasi lewati santri paling beda di santri ngaji di yay. di pengeringan. <tuh> Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar nopo besar. Ya alhamdulillah banyak santri Pulau Singsukem melakukan itu. bahkan ini? Waktu saya ceritakan Pak bak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota. Tanya, tidak tak pakai? gue pas diambil umrah, dikenang, gue saran gue mau diambil lo sama kelomanan kelompokan itu aja gue anak-anak, sementing gue anak kekunan kacik ngalor orang leader untuk lumayan tiba tidak ada leader, atau orang-orang leader, ada pak kacik penting ini dan ini yang disebut siar, disebut apa? siar sama yang tak ceritanya, komunitas kegeliman itu tunduk aneh begitu juga komunitas kesalah Kalian kalau kalau sudah komunitas kayak kenjiran, kayak tempat-tempat maksiat itu adil tasfirah pantas, pantasnya adil kondom. Begitu juga wis jadi komunitas sunan ampel adil kondom berapa, pantasnya adil tas tas nah, b. dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan hingga Jatenggoro Rembang itu kan jaringan netral. Faham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komuni komunitas. Manusia-sugai wajib. Wajib buku tangan yang pinggir-pinggir, keloja ini, keloja buatan kultus ini, keloja tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah itu mau dijual Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah sering bilang gitu nak ono kaji ape ape kaji nganti tanahe didol orang ora islam niku kuwi ada orang kaji di adol tanah ning pinggir raton mbodol wong ora isem mbah kem nek karena saya santri beliau juga ya perbatasan, dak didol ning gone wong ora jelas eh maksude ben prostitusi sing dosa-dosa akhire bekas ae warung pantura ono musolae ya santri mlebu metu ketunan kualek lah pokoknya santri kadang ya orang segera Alfia senajan nambah rokok, dah nggak tapi cakalane jadi Alfi. Alfie, Alfia ya. karena itu perbatasan potensi dipakai masyat tinggi sekali, tinggi nabo, tinggi sekali. Jadi uang Islam itu dipri tukang, faham? Kedarnabo? ini kalau kulau ngebek kalau kulau khusus kalau ini khusus lususnya terminal jabeta tukul tapi nak tuku sitok si tak orang si Arkus kalau nak tukul langsung telus iya <laughs> cacak kamu kalau <laughs> Kiai kalau nih termasuk Kiai Kumbulan artinya jarang tampil di depan umum tapi pangeran sayang itu lah seneng suka-suka seneng kulau gak ada artinya gak artinya kulau kita tak pernah basa-basi kulau kebetulan seneng kumpul orang suka jualan tinggal orang ngial-ngial tenang Ketemu pas ngaji, 200 sering pensiwan ku, mari repot. Kalo nggak mau trauma, 200 ketutup, ketutupnya seramai. Gue sih digosokkan beli utangan, nyewain mobil yuk, Kang Ilan. Kalo yang nyala-nyala, -nyel aku halal. Ciri utama agama, Yuri Dua, beli straw, agama Ibu gam. gampang Gam panguli repot. Kalo wan gue beli mobil, bau, letuk, Karang barang, alah kemarin, Hitung-hitungan barang, malah repot faham ambil ya? jadi itu harus punya perhitungan sebab itu Nabi Muhammad itu ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad sehingga ya bujal jahil akhirnya ada penari perut dan sebagainya perang uhud sukses itu baru kayak penari perut Sofyanu di bojo jenisnya hendun hendun dua budak jenisnya Wahsi, Wahsi itu wak budak yang dijanjikan nomor D. Kak digolek niku. Dari Yunani angker sedunia perang, musjonan pesta tarian erotis, tarian pornografi. Yang kok kompensasi dia nak iso ngalah na Muhammad untuk hadiah cawidok itu. Jadi dulu Ka'bah tu pernah begitu jorok dimanfaatnya wong-wong nakal-nakal. Mulai dari sebagian ahli tafsir, karena apa Nabi Muhammad pasti kurang oleh sholat madek Ka'bah. Nak pasti ku keadaan ka di Ka'bah bep perut, bep asnam, bek Wah, makanira oleh madu monose. dariku coroku cara kula untuk masuk akal sebagian ahli tafsir gantikan. nyatanya ketika Nabi Fatwa Mekah ini kuperapot pertama ini merubahnya berhala <tuk> berhala di seputar. agak nate lama dikuasai gendong gendong ini. mana sama syukur, udus syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi sunan ampel. ini kula matur nuna yang akhirnya itu sunan burna sebagai komunitas bukan wali lah 50-50 hahaha <laughs> tuban itu paling sakit atas itu jadi <laughs> <laughs> komunitasnya sunan tapi orang pati kuasa total gak nah, sunan apa kan total sekarang ini orang jualin itu tidak pantas tenan faham? Gini, cara nyabu ini orang gak pantas tenan nah tuban itu sejak setengah pantas apa? <laughs> menangnya orang tenangan, cara menang orang mati apa? sementara yang si sampai wiridan di kawasan tua harus kandung rapah antus artinya sing golem di eksistensi pakem sing soleh setengah tengah paling sukses itu sudah menampil lebih kudus tidak nah, masalah komunitas sebuah walaupun di kawasan sunan ampel walaupun nah ini bahwa kalau tas, pemainya, arab, jakfaron buah kono ada tasbe, gudi, cilik, sedengah, tidak habis artinya kalau sing berbau, napa aga? begitu juga Mekah, Mekah juga sukses kalau di Jakarta, di New York di Hongkong orang nginep di Hilton itu mesti ya orang bladar-bladar, orang pesta itu yang kelar nginep di Hilton atau Mekal Oh no hotel Hilton, hotel hajat tapi yang nginep orang sampai umroh nah, melepuk lah hotel mewah, kelas internasional yang nginep wong orang sampai umroh Wong kala itu hampir jam lorong ini aku nak ngopi di Lobby Hotel Hilton mau ngopi sampai ikat Nih ngopinya itu ngopi? Lobby ngopi? hotel itu gua <tuh> <tuh. tuh> gue dendam pada zamannya sedang terjalan dendam artinya sukses satu merek hotel internasional dimana identik sampai wong uang, -uang itu tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? umroh jadi ini ya Pak Kaji artinya apa? corong nakal memburu ya rapantes mergus yang menguasai Pak Kaji nguan. artinya efeknya itu luar biasa makanya mulai ini saat ini harus ada kompetisi pasti begitu apa? anu nah, kulah terus tak kenal gitu, Mas, tapi guru kulah gemes mon bang. Nao tentu yang berdekati, kita ada lo buat cuma tanah demi gerakan buat dol sopon, misalnya buat dol wong non muslim, kita ada ragaci. Besok benar dinggu barenglah benar sing duso sop. -sop. Artinya, nah, podo-podo tetap kaci, oke lah di dol yang podo pak kaci ini, tapi artinya harus di logika, lah bahwa itu nanti punya akibat, ya. potensi akibat harus dipikir, pak dipikir. ambis ya. nama? Cemontang-montang ada tanah terus kaji lah, jadi pak kaji teko, fungsi tanahnya sudah berbeda jadi ini berapa meriang pak kaji ini paham <laughs> <laughs> ya? saya ini tanahnya digunakan apa? berapa meriang tidak bisa dia ngelak, penting aku melak-melak orang melak-melak biaya itu asal usulnya kalau dia pelang-pelang orang mikir, orang melak-melak biaya itu akibat dia orang tahu gelami Babi begitu juga masalah wong solehnya niki niki fatwa muhar, Wong soleh lagi kudu menarik, Sesampai wong uang dolim kurama, pengedar narkoba, wong-wong pengedar barang-barang gak bener, niki kurang ramah rama lagi ini merengu terus, akhirnya wong mak wong ahli maksiat menarik, kia ini gak gak menarik, ya lor aku mau sebutan ya lor. Mana yang nayaat, Fabi ma rohmati mina wohilinta lahum, walau kun tafadz dan ghodid al qalbi lan fadu min kaulik, faafu anhum. Fahmi ya tadi Fahimah rahmatim minah wahidin Atas rahmati Allah, Kueku ambil uang yang ngapik Apakah kueku wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar yang Sekarang itu kedoliman itu punya sistem Misalnya sistem marketing sing jadi PR, public relation, mesti wong ayu, Setengah bloder, wajib ramah Faham ya? Nah sementara wong soleh sing tukang nyokok pengajian, wajib gantan, kupereng <laughs> Merengutan, <tellan> itu kan terus komunitas kedoliman di daya tarik, komunitas kesalian di kanker, kankeran. Itu rapati cocok itu ada Memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu, maksudnya gue, si Tapi ulang saat keren tuh, gitu. uang wiswati. Oke, ya, ini salaman itu keuangan, uang kesangar-sangar. Nah, iya, ini, Irobi, Irobo, Ciklim, Salaman, Bigian, lumayan, Nonton Ampun bami jadi guru-guru gelar -guru ini gak dapat banget sehingga tanah-tanah tempat perbatasan sandiwara alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya dan sekarang dipakai warung hanya dipakai warung bu ya hasanah khasana wafil asharud khasana ya ada musella ada komunitas santri bocah alor ngidul, Alfian gak takkrip bapak Ham Bora bawa digawa nalar gitulah bu apa ngaji bu apa melakukan aku -melaku. yang penting kan komunitasnya kesale kesalian ya gue wong sudah nampil gue atas bengg mau pas bingung, mau ilang pengiran, ya raja Allah, sementeng sing digawa tas tas, ya harusnya digulak itu aneh-aneh mau niat wiridan kok saya sing kayu seti gila, seti gila, bedanya apa? pada-pada, pada-pada, panahu, apa, subhanahu masalahnya kan harus percaya magic tuh <laughs> apa wiridan, eh, kayu itu khusus itu wajaran apa aneh, itu aneh-aneh aku ngomongin aku mau lho terusakan tentang aku wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazar wabil haqqi lan kelawan bahwa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurana insunhu in Quran. ayil qur'ana terisi ingqur'an wabil haqqi lan kelawan kebenaran al kang kangmungko apa qur'an alihing atas sikhak nazala tumurun apa qur'an kama anzala koyo oley awal Nurono sabwa Allah lam yak tarihi tabdilun. ora anyar teko ing Quran apa tabdilun apa pergantian Wa ma arsalna urang Muhammad Ilang Ngeki berita seneng kan iman sopeman berita seneng -ke kelawan ancaman peringatan ancaman peringatan di man Nurono perenco-perenco engson, tuh nurono peretap engson huk enggorakan. Nazal nahu tuh kesen nurono engson huk engkor bertahap farokon halih peretaha. Peretaha fi isteri nasanatan enggelma sarong tahun. Au wasalasin utoh ditambah telung, ini teng mekah telulah setahun teng nabos puloh. Sepuluh tahun. Lita kroahu, supaya motor siro Muhammad huk engkor alam nasi, ing atas yang Tadi gini ujung nomol anu wong alim ramulan tusuk. Merkutu cuani kor an tetu lita kroahu alam. Nas jadi uzahu haram, uslah itu tengah TikTok, gitu. buatan usaha fisik, uang alim itu haram, uzahu. Ngarang alim lah, bapak dan aku nani, tapi nak, emang malam ulang malah keliru dong, malam. Nah, uang alim, uzlah itu jelas haram, mereka awal ekor di ditekroahu, alam nas, kututi bacaan oleh manusia. Meskipun artinya itu uzahu, karena artinya ini rausahu, dia keliru, uang kok gantung, gak menu manusia. Lihat kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, tapi kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, muhammad kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, alam kamu, kamu, tenang tenang kamu, kamu, kamu, napa kamu, bertahap mahlin kamu, bertahap kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, supaya paham kamu, kamu, kamu, wana jalan ulan rona yang sendu inggur antan jalan klan turun tenan turun sing sidik-sidik sean tegesi sidik-sidik, badasein sa'usia sesidik sing lio ala khasabil masolehi menurut kadar kemaslahatan bulungutawah sirah muhammad dikufari makah maring kafir mekah aminu bihi aulatuk minu imanu sirah kabeh bihi klan koran aulatuk minu torah iman sirah kabeh tahdi dun lagung, kita ikhidawwa itu ngekei tahdid lagung maring kufak tahtid makna namun luluh inna ladina saatan lulake udhukang dinparengi sopala dina alilmah yang ilmu minko blisangin sederungnya turunnya koran tegese saking sederungnya turunnya Wahum wa humti alladina minu ahli kitab iku mu'minnya ahli kitab idha istanali kane dinwaca nopo koran alihi mengatasi ahli kitab ya khiru namang kapodho sungkem kapodho ke iku namaknya jungkel sungkem sapa ngake liatkan maring pira-pira nopo ni gimana ni gimana, di sini di jengkel janggot dagu nang jangkut nang dagu ge sujatan khalis ijut janggut nama. Dhagu, ya. sujat sujat. atau dagu wa yakuluna padha ngucap sapa ngake subhana rabbina wa suci pangeran kita tanzihanh. Berseno lagu mareng Allah an sul fil wa sangin sange janji. Ini sedune kelakuan khaufafatun. Kena ana apa wa'du rabbina apa janjine pangeran kita dinusulihi kelawan turune Quran wabak ga fi nabilan kautusake Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku la maf'ulan yaktene dilakoni utawa mesti terjadi wa yakhirun ala padha atau utawa padha bernuk sujud sapa ngake mil afkan main kora-kora dagu. halnya padha nangis sapa ngake adhun biza dadi sifat. Wa yzidun lanamba ya Al-Qur'an engko ngake Al-Qur'an busuan ibu susu. Tawaduan iku seta kita waqo ta'ala maring Allah ta'ala. Bon niku bahasan sujud insane iki bahasan ya Allah. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku dungo sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Ketika jin nabi nak domba, mendingan ya Allah ya Rahman Rohman. kalau mau kau potong, ucap sebuah musrik. Yang hanya jasa pemahmat nak yang kita anak duka ilahi. Muhammad urah muktu dengan kita raulah oleh nyembah pangeran Loro. Buat-buat ya Muhammad, yaitu nyembah sama Muhammad ilahan akar dan pengiran liar nabi murni ya Allah Rahman untung nabi murni mau luruh toh. Murni sangat pulau songo malah kaku hati. Ayo untungnya nabi umurnya ya Allah ya Rahman Gua mau jahat semalam khusnara. Cari pengiran luruh ya Allah ya, sangat Ya. yang ada anak-anak buddha ilahin bahwa yaitu ilahin Allah ah. ya aku lu dunga sapa nabi ya Allah ya rahman terus dari orang kafir yang ada anak-anak buddha ilahin yang ada sapa muhammad yang kita anak buddha yang kita ilahin yang pengiran dulu atau bahwa hati muhammad yang nyembah sapa muhammad ilahin yang pengiran akhir yang dia ma'u sertane ilah yang mateng karena sertane Allah fana zala mengkotumuran apa kulit Allah awitur rahmat Ayamma tad'u fala hul asmaul husna. Kul mutawassiro Muhammad lahum ma'an kuffar utdunga sira kabe Allah Awit utdunga sira kabe Ar-Rahman ing Allah sing -Rahman, Rahman. Samuhu tegese jenengno sira kabe uta nyebuto sira kabe ing Allah di aihih ma kelawan sebutan Allah utawi Rahman. awnaduhu dudu utawa donga sira hu ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman ayamma ing indiwai mazai idatun id ay ayah hadin ing indiwai allahu ta'ala patrah tad tat ugawe dunga sirak fawwa mengkotih dungu khasaninu bagus dala nujukna ala hada ingatasi kiwapa falakul asma'ul husna allah gabungan nama-nama sing agung, aylimu sama hati sing diarani napa asma'il husna atau penuju asma'il husna wahadhani utai allah rahmanu minihayi setengah sangin al asma'il husna fa'innaha mengkosatani al asma'il husna kama fil hadis ini kita nak deh, tadi pulau mangga ngaji langsung guys, wah ini dia turun nggak notenak nih, mungkin Firman Anggi waktu deh. Kamar filcades gua Allah, jadilah ilaha ilahu ar-Rahman ar termasuk sifat paling diulang-ulang, sifat rahman agak lenovo, paling banyak diulang. Almalik, malik gih, dat sengmi lidi, ini gue secara syariat mawon, gih, kalau secara hakikat itu selain sampan ramah kombeda, pikir dirapat, ngaji publik, ngaji nova, publik. Al-Malik itu pemilik sejauh jadi saya tahu, kalau dari awal saya berdua, yakin itu berdua Allah tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah Kulonu nate pernah mengajikan Yogyakarta cerita Tanji nabi itu menjadi ketara, nabi itu menjadi ketara ya nabi ini pengirahan maksudnya, orang nabi ini negara, orang nabi ini konstitusi negara negara nabi ini nabi itu berdua itu, ini secara syariat, secara fakih, secara syariat ada tiga hal yang manusia itu memiliki bersama satu itu air yeah. terus pekar al-usbu bukan pangonan yeah. wal kala yang kalau perlu air tidak yeah. apa? No, air saya itu pernah didebat saat di Jogja tapi tanahnya kan milik orang, Bapak bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik priba? pribadi tapi zaman Nabi Boten, masih tanah pribadi air tetap milik orang, -orang ya kalau terangnya, no, mereka semua bumi itu pengeeran semua banyak juga ya pengeeran apa tidak ada pak pak penjelasan yang di luar itu maksudnya di luar pangeran-pangeran jadi orang nasional Pak terangnya no, deh andekan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi ya kita punya tanah 10 meter persegi kita punya sumur 2 meter persegi artinya air itu pasti milik kamu asal ada jaminan bener-bener air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter dan itu pakar siapapun asal dan enggak akan bicara demikian pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu om. paham ya? mata air sembok gali di tanah kamu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik Loh, aku nyokoh air wa-empisan, yo ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Yura ono apa bangun? Lainnya yura ono apa hanya mda wa-ana kodo a ya bangun? Faham sih? Ya artinya bener-bener semua milik Allah Subhanahu wa-atau. Lu selalu sama etika Bu, beli karamel agak ke sumur ya Pak. Mitu etika Bu, beli odong rosowa, etor ke nyolong, yo ya, iru gasap ujung dengeng. Karena airnya kau yang melalui tapi lewatnya tanah butuh izin. Lalu terus kau yang ngumparnya si nyolongan loh dari lew. Orang melalui gawe kau jupuk nih tanahnya bong, lihat gasap meliwatnya. Gasap apa? apa? Makanya kulon gitu termasuk resah gitu. Artinya resah tuh begini. ya Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja gitu. beli tanah kemudian dipakai air yang dijual, misalnya di kawasan Pandaan, ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual berarti secara hukum ya sah, tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bis bis, -bis. lo itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah, Dan nanti sumber air di seputar situ juga juga kena, padahal itu tidak ikut dijual, Pak nah ini maksudnya ngerti ngekulon rangno al-asam al-malik bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah subhanahu watah. makanya negara itu harus punya-punya regulasi tentang itu harus diada permainan fair paling tidak ya pajaknya tinggi lah karena ketika air itu milik Tuhan milik publik ya harus pajaknya nopo tinggi sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum paham ya tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen ngekoh PT ngekoh akhir misalnya. Fa gitu terus iku Al Malik. karena pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Artine ngeten iki kula nerangno niki, ketika njenengan wiridan Ya Malik, itu kudu mlahirno sifat lomo, mergo yakin nak dhuwit berase sampean yo pengirahan, pangeran tetine akeh iri undat undat-undat, jadi wiridan-wiridan Allah itu kudu wajilat kulubung, ora muni Ya Malik karo karepe Kadang roh karepe tapi urusan egois. Ya Malik jinan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah, mbok teno kula malah tokono wae. Parah meneh, senang aneh libat urusan pengiran urusan nyugano dekne, pengiran pesugiyat artinya kita saat melafatkan malik itu melahirkan sifat-sifat derma karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah subhanahu beneratukang undat undak, paham ya terus al kudus, dat sing suci artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan As-salamu mukminul muhaiminul azizul jabbar wa ma'aniki al-qudus zat sing suci. as sing selamat maksudnya wis oh, usah kuwatir kene gitu, pengiran bakal oh, mati, selamat terus, <guruh>, aman aman. Allahumma antas salam wa mingkas salam wa ya ya'udz salam. Hayya robbana napa bis salam. Al-mukmin kang mukmin sing percaya utawa zat sing aman, sing sing keneh dipercaya utawa sing ya al-mukmin itu sing sing mudah dipercaya, dipercaya keberadaannya. Al-Muhaymin dat sing Agung sing kuat. Biasanya kiai-kiai yang namanya Nuhaymin itu sing kuat sing Agung. Al-Aziz dat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti yang namanya Aziz itu layak dibunuh apa? Seon ya yang tidak terkalahkan. Al-Jabbar dat sing angkuh sing sombong. Gue di Pangeran Sopan Santun melas sing loror. gaya ya di Pangeran sombong. Nung sombong gue apa gak? Gue Pangeran nung Al-mutakabbir sombong, jabar sing tukang meksa, tukang meksa. Al-mutakabbir tur sing sombong Yo, sing sombong sing tukang Artinya apa, pasti terjadi. al sing menciptakan. tak haram urusan senam senam urusan munajat, urusan salat urusan senam karena dia tidak ada yang ada yang ada yang ada itu lihat yang menangan yang sombong ini ada yang wong orang Muqtazilah dapat mengahli Jumlah orang Muqtazilah, apa itu kersananya Allah, dan mereka tidak ada yang ada yang ada tidak mungkin Allah yang si mutus keapian tidak no ke ada yang ada yang ada kalau tidak diutus tapi tidak akan terjadi misalnya Allah memutus Abu Jahal dan Iman tapi Allah tidak Abu Jahal itu saya kafir karpir tetapnya tetap, tetap kapir, orang ini gawe kafir. daripada orang jelas di mana mutazilah tidak berpikir kersenya Allah, tidak berpikir karpir abuja uh, <laughs> terus dari ini ahli sunnah, cara ahli itu kan pakem khairihi wasarihi, tidak berpikir kersenya Allah akhirnya kita berpikir, kita berpikir karpir, kita berpikir karpir, kita berpikir karpir, kita berpikir Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki atau menghendaki sesuatu sementara Dia melah, melarangkan Melarang kan paradok. Jadi sunnah saya ingin ini keapian baik keanlin di dunia kuah kendi. Jadi mutasilah itu itu ya Berarti pangeran anak kolak kalah. Mergo pangeran mengarap keapian keleian lu ya. Berarti kau udah pangeran kalah Bergo dua kearap nggak tahu kesam kesambe. Ya. Mutazila yang mikir, Yunani kuno ya, ya sahaja pengiran, maksudnya sangat ini kan kalah. Karena kalau kita pakai Mazhab Mutazila itu mirip kayak Mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahruman yasdan, sudah. Ini disebut agama Zoroaster. Ini kuno Tuhan kegelapan, kuno Tuhan penerang, penerang.